oleh kelenjam minyak di sekitar bulu mata kita itu tidak disapukan ke permukaan bulu mata sehingga komponen air yang ada di bawahnya itu dia akan cepat menguap apalagi misalnya di faktor penyep yang berikutnya yaitu kelembaban udaranya itu misalnya apa sangat kurang ya itu nanti akan memicu untuk penguapan akan lebih cepat misalnya di ruangan yang ber-AC ya kelembaban udaranya yang rendah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 Oke okay, baik terima kasih Itu dari saya Semoga bermanfaat Monggo Mbak Rani Oke okay, baik terima kasih